Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers manapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu menyebarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky pilar Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat ya Sebelumnya Bung Bina akan mengucapkan tentunya heavy monster yang ke-26 untuk Leslar Masya Allah gak kerasa sudah tanggal 24 aja nih persahabat ya Leslar heavy monster yang ke-26 Kita lihat juga persahabat di kalimat tentunya yang dituliskan oleh Lesa Lover Segibah Singapura Kami perwakilan dari Lesa Lover Segibah Singapura ingin mengucapkan Happy Monster yang ke-26 Semoga sehat selalu, mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, kebaikan serta rezeki yang melimpah dan makin sukses hingga meroket amin dan lupa juga semoga BBL cepat sehat kembali amin Salam Santo itu Masya Gak kerasa banget persahabat ya Sudah tentunya monster yang ke-26 Mudah-mudahan kita semua juga sebagai fans Leslar Tetap sehat Tetap kompak, tetap bahagia Tetap semangat pastinya untuk selalu mendukung mensupport idola Kesayangan kita Mudah-mudahan kita juga persahabat ya Selalu dalam perlindungan tentunya Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Tetap fans sejati Menjadi garda terdepan untuk Lesti Rizky Bila Tetap semangat persahabat ya Dan tentunya doa-doa kalian Mudah-mudahan diijabah doa-doa baiknya Dan semoga doa baiknya juga bisa kembali ke yang mendoakan Amin Dan kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya Ini ada tentunya potret kebahagiaan yang kita dapatkan semalam Banyak sekali tamu berdatangan untuk jengukin Abang El dan di momen ini para sahabat ya yang makin gemes dan lucu Baby L ini ngajak tos para sahabatnya. Ini anak yang sangat pintar sekali, anak hebat, anak kuat masya Allah. Suatu kebanggaan untuk warga Konoha ya. Baby L memang benar-benar anak yang luar biasa. Baby L adalah penyemangat untuk kita semuanya masya Allah. Hingga komentar pun tentunya banyak juga diberikan di unggahan ini. Dari akun Instagram, irna.junior.37 mengatakan Amin ya Allah, seneng banget ini malam Akhirnya bisa lihat abang Semua orang bahagia nih persahabat ya Akhirnya, lihat abang Fatih yang begitu pintar dan aktif kembali Alhamdulillah, sudah sehat kembali abang El Semoga tentunya selalu menjadi kebanggaan Kedua orang, tua dan banyak orang Amin Untuk berikutnya juga persahabat ya, perhatikan Info untuk warga Konoha Empat hari lagi, voting infotainment award berakhir. Yuk, keluarkan jurus pamungkas. Bismillah, semoga borong piala. Amin. diingatkan terdapat dia bahwa untuk voting tinggal empat hari lagi di ajang infotainment award 2022. Yuk, semangat terus warga konoha dukung idola kesayangan di Infotainment World 2022 menjadi pemenang dan bisa membawa piala penghargaan. Amin. Dan kita lihat juga, persahabat, ada kabar yang kita dapatkan. Kali ini di unggahan Lesti Bilalut Official Ada sebuah kalimat nih, persahabat, yang info juga untuk warga Konoha. Min, Alhamdulillah, abang udah unggul nomor satu di kategori Baby. Ayo kita jauhkan lagi jaraknya semangat. Wah wow, Alhamdulillah, ini info semalam yang kita dapatkan. Bahwa abang L itu unggul Di kategori baby para sahabat, ya Masya Allah Bismillah Muhammad Lensal Al-Fatih Bilar Bisa membawa piala kemenangan Agar orang-orang di -orang luar sana Yang membuli bungkam introspeksi diri Menjadi manusia lebih baik lagi Amin Mudah-mudahan para sahabat, ya Baby L Ada rezekinya bisa membawa piala Penghargaan infotainment 2022 Selanjutnya juga para sahabat, ya, kita lihat di sini ada sebuah kalimat, tentunya di akun Twitter yang Papa Bilal ini juga kasih paham untuk seluruh netizen yang selalu mau fitnah persahabatan ya Kita lihat Papa Bilal menuliskan sebuah kalimat di akun Twitter. Kalau kita pinter memanfaatkan ekosistem dan sumber yang kita punya, tanpa kita kelihatan bekerja, orang dan uang yang akan bekerja untuk kita. Prinsip yang sangat hebat dari seorang Rizky Bilar Masya Allah bangga tersahabat ya Kita selalu dibikin bangga dan pasien kagum dengan sosok Muhammad Rizky Bilar Kita lihat juga tersahabat ya postingan ini diunggah kembali oleh akun Mas Fatih underscore Leslar Salvo kalimat caption yang dituliskan Kasih paham Kak Rizky Bilar Di samping kerja keras yang dilihat banyak orang mereka nggak tahu ada juga yang dinamakan kerja cerdas. di mana uanglah yang bekerja untuk kita. Wow, luar biasa. Prinsip dari Rizky Bilar. Ini selalu menjadi contoh. Dan pastinya Papa Bilar juga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita simak di organ IG Simas Gowgli. Semalam persahabat yang mengunggah kebersamaan tim Leslar Entertainment Insya Allah banget ya merayakan tentunya ke satu tahun Leslar Entertainment luar biasa Dan tentunya banyak sekali support dan dukungan diantai dari fanbase Leslar Leslar si komik yang memberikan tentunya persahabat ya bingkisan makanan dan ucapan selamat untuk Leslar Entertainment Dan Abang Fatih juga, bar sahabat ya, tentunya didoakan Masya Allah banget ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga besar Leslar Leslar Team mudah-mudahan semakin kompak dan solid Untuk selalu memberikan kejutan dan tentunya karya-karya terbaik dan Alhamdulillah ya ya, Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik, Masya Allah. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV, yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih.